Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah komunikasi sosial budaya, hari ini kami akan menyajikan sebuah webinar tentang penggalian nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sosial budaya, dan ini erat sekali kaitannya dengan eh, mata kuliah ini karena di Indonesia bagaimanapun juga bahwa relasi antara warga masyarakat wajib mendasarkan pada Pancasila sebagai pasafah hidup dan way of life intinya adalah bahwa dalam merangkai persatuan dan kesatuan nasional Indonesia itu dibutuhkan satu platform yang dapat memayungi seluruh warga negara. Dan dengan Pancasila itu maka seluruh etnik, suku, ras, agama, golongan semuanya dirangkum di dalam apa yang kita sebut sebagai bineka tunggal ika yang mengandung eh, di dalamnya adalah akomodasi dari nilai-nilai etik dan moral universal yakni hidup bersama dalam perbedaan mengapa kita studi tentang komunikasi sosial budaya tidak lain karena bagaimanapun kita hidup bermasyarakat yang multikultural itu perlu ada suatu biskul coexistence, jadi ya. hidup bersama dalam perbedaan hidup bersama uh, secara kekeluargaan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa prinsip utama Pancasila itu uh, sebagai satu um, wilayah perjanjian ya, antar uh, baik itu suku dan agama yang kemudian melahirkan Adobe of Consensus atau konsensus bersama bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai falsafah hidup, dan Pancasila sebagai dasar negara kita, maka di situ kita harus mempunyai model yang paling ideal, yakni masyarakat multikultural. Atau kita sering menyebut sebagai civil society. Nah eh, pada pagi hari ini kita membutuhkan sebuah ya, pembahasan yang lebih detail mengenai kehidupan bersama dalam perbedaan itu tentu tidak mudah yang seperti yang kita bayangkan. Karena di situ kita berhadapan dengan eh, ideologi global ya di mana kebebasan merupakan satu ya kebutuhan yang dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara terutama yang ditusuk melalui pemikiran-pemikiran uh, tentang ideologi yang baru yang bertentangan dengan pancasila dan terjadinya virus-virus kesehatan dan kemungkaran pada penyelenggaraan negara yang melakukan korupsi, polusi, dan nepotisme, praktek politik dinasti yang dapat ya menghancurkan, yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Juga musuh pancasila adalah uh, adanya satu virus yang destruktif, yang manipulatif dan juga eksploitatif dari satu orang dengan orang lain atau kekuasaan dengan rakyat dan itu wilayah kajian komunikasi sosial budaya karena dengan komunikasi sosial budaya yang lebih uh, adaptif itu kemudian tercipta kerukunan sosial keamanan lahir dan batin, ya. dan juga komunikasi sosial budaya ini harus mampu menjaga keseturunan atau solidaritas sosial dan mengatasi konflik-konflik horizontal yang terjadi. Ya, saya kira itu apa yang bisa saya jelaskan dan selanjutnya kita ikuti webinar kita tentang penggalian nilai-nilai pancasila. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Profesor dalam hal ini Prof. Suranto dan Prof. Sahid, juga Prof. Leo yang telah membuat acara yang uh, prestisius. Dan kali ini uh, saya mendapatkan tugas untuk berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Uh, sosial budaya kepada narasumber yang lain, Prof. Wido, Prof. Aryana, Prof. Katerina, uh, sudah disebutkan banyak hal sebetulnya. Baru yang kita pertanyakan tentu sudah mengapa ini Pancasila ini uh, menjadi problematik. Ya, dari hari ke hari, saya kira bukan Pancasilanya ini karena manusianya yang uh, terus berubah sesuai dengan uh, perubahan yang terjadi di dalam uh, masyarakat kita apa yang terjadi ya yang mempengaruhi uh, kepercayaan kita terhadap Pancasila itu uh, yang pertama saya kira karena pengaruh teknologi komunikasi informasi yang begitu banyak menyediakan uh, pasar informasi ya. dagangan yang berbasis informasi yang isinya macam-macam ada yang bersifat ekonomis ada yang bersifat ideologis tetapi juga ada yang uh, bersifat uh, kebiasaan-kebiasaannya dan kita selalu mendapatkan terpaan yang sangat luar biasa dari era globalisasi ini karena jalur yang dapat ditap ya yang jalur dipakai untuk dapat masuk ke dalam wilayah penduduk atau warga negara Indonesia itu tidak lagi uh, melalui pelabuhan atau melalui lintas udara tetapi langsung melalui uh, kamar-kamar kita sendiri jadi melalui virtual atau online yang mana langsung uh, tidak kolom won malah kita sendiri ya aktif untuk membuka situs-situs uh, yang begitu sangat banyak sebagai pasar uh, informasi yang juga tidak terbilang jumlahnya miliaran dan uh, kita Mungkin saja tidak mempunyai kesiapan untuk dapat mencerna informasi e, secara lebih e, cerdas ya. Apa yang saya maksud lebih cerdas itu? Karena informasi-informasi itu e, di dalam online itu tidak merupakan sebuah realitas atau tidak fakta. Karena sifatnya juga terkadang hiperrealitas atau simulacrum. Yang sebenarnya hanya beberapa persen saja yang tampak di dalam realitas e, informasi yang kita terima. Tetapi kita cenderung untuk dapat mengapresiasi secara apa adanya ya, seolah-olah bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi yang mengandung kebenaran dan kejujuran. Kalau melihat fakta di masyarakat, Prof. dia bisa disampaikan uh, PPT saya. Kalau ada, ya di situ kita memang sangat uh, prihatin, ya, karena memang Pancasila itu sudah sangat apa, uh, dilupakan orang, ya, beberapa data yang ada di dalam. PPT saya yang tidak ditampilkan ini saya menyebutkan pada akhirnya ya anak-anak muda sekarang itu tidak lagi secara baik mengenal Pancasila dan sebagian besar orang juga justru memilih ideologi yang populer yang sedang tengah berkembang saat ini tapi ya kita bertanya yang salah siapa ini karena kita berbicara tentang yang salah siapa tentu ya kita semua merasa bersalah karena Pancasila sebagai uh, dasar negara sebagai ideologi dan falsafah hidup atau the way of life ya. apakah kita sudah uh, melakukan uh, penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai dengan uh, lima sila itu saya kira tidak mudah karena itu suatu kalimat yang sangat uh, abstrak yang di dalam banyak hal juga tidak dapat dipraktekkan begitu saja dalam konteks uh, kebudayaan kita yang multikultural. Karena apa setiap kultur, setiap etnis itu mempunyai cara masing-masing untuk melaksanakan sila-sila di dalam Pancasila itu karena apa? karena ya membutuhkan interpretasi yang uh, luas dan longgar agar supaya uh, masyarakat itu dapat melaksanakan secara benar dan baik ya yang dapat digunakan untuk seluruh etnis nah kita mempunyai suatu kekayaan kultur yang berbeda-beda, sehingga ini juga tidak bisa diseragamkan. Kita harus mempunyai satu uh, platform uh, bersama agar supaya, misalnya kata sopan santunnya, ya, sopan santun orang Jawa dengan orang Batak uh, mungkin uh, berbeda. Sama kata-katanya tetapi bagaimana cara mengaplikasikan hubungan antar uh, sesama antara orang uh, kecil dengan orang dewasa. Nah ketika terjadi apa namanya cross culture di situ. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa relasi antar ras, antar penduduk antara agama itu kemudian terjadi banyak sekali e, kesalahpahaman atau ya sawasangka antara satu dengan yang lain ya. karena memang ada latar belakang yang berbeda nah disitulah Pancasila hadirnya sebagai e, sebuah akomodasi yang me, apa memberi platform hubungan uh, nilai etik dan moral yang universal ya. meskipun secara detail itu uh, tidak bisa dijalankan bersama-sama dalam hal ini maka Pancasila itu adalah sebuah uh, adobe of consensus ya. adobe of consensus itu semacam uh, satu ya konsensus bersama sebuah perjanjian bersama yang harus ya kita patuhi karena e, bagaimanapun juga Indonesia ini merupakan wilayah hidup bersama dalam perbedaan atau dalam e, Pancasila disebut Bineka Tunggal Ika kata-kata Bineka Tunggal Ika yang begitu banyak itu lalu kemudian menjadi satu itu yang seperti apa yang harus kita lakukan kesatuan dalam hal apa di dalam konsep yang universal disebut sebagai Peaceful Coexistence Jadi hidup bersama dalam perbedaan Atau hidup bertetangga secara baik Nah hidup bertetangga secara baik itu Tidak hanya di dalam ucapan atau ungkapan Maka Pancasila perlu kita dengungkan setiap saat Karena di situ ada nilai-nilai yang harus dimengerti Oleh semua warga Bahwa Pancasila itu mengandung muatan solidaritas sosial itu berarti bahwa solidaritas sosial ya dia bergotong-royong jadi kita saling asih asuh dan asah itu kan e, sangat penting ya dalam kehidupan kita selain itu tadi saya katakan dislocation dan disorientation itu kan persoalan pasar ideologi yang terkembang fakta objektif di masyarakat nah ini ya di masyarakat 25% siswa dan mahasiswa yang menganggap Pancasila tidak lagi relevan bayangkan itu kan seperempat dari siswa dan mahasiswa itu tidak lagi percaya tidak lagi relevan Pancasila itu e, itu mengapa anak-anak bersifat seperti itu ya sudah barang tentu Tadi saya uh, katakan, kita harus kembali kepada sistem uh, pendidikan kita. Meskipun tidak perlu dengan empat uh, penataran dan sebagainya, tapi untuk melakukan pendidikan Pancasila itu harus kembali kepada prinsip diajar Ki Ajar Tiwantoro. E, prinsip bagi pendidikan kita juga ya. Engarso Suntulodo, Engmatyo Bangun Karso Tuguri Handayani. mendidik siapa saja itu baik itu anak-anak kita maupun mendidik masyarakat kita dan jiwa ini mesti harus tidak hanya dipunyai oleh para dosen dan pendidik tetapi juga berlaku juga untuk para penguasa tadi sudah diceritakan oleh Prof. Ariana ya prakteknya masih banyak penyelenggara negara yang korupsi Kemudian juga banyak juga kolusi nepotisme yang nepotisme itu politik dinasti itu ya tetap saja berlaku seperti itu lalu masyarakat bagaimana? Mengingat sesungguhnya kalau tulodonya seperti itu maka ya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kalau tahu tidak apa mau milih pancasila atau dia memilih ideologi lain ya yang sekarang berkembang ini kan uh, LGBT, ateisme, ya, nihilisme itu begitu berkembang yang tidak dapat dijangkau ya di dalam uh, pemikiran ini dan saya kira BPIP mestinya uh, ada pendidikan-pendidikan yang berbasis untuk apa namanya keluar dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hasil survei menyatakan bahwa 9% atau sekitar 15 juta rakyat kita menginginkan khilafah. Ya, 15 juta jiwa itu juga akhirnya kalau itu menjadi gerakan juga oh, banyak ya. Mengapa sampai begitu? Ya, sudah tentu ini karena proses sosialisasi Uh, Nilai-nilai pancasila sendiri uh, Di dalam masyarakat Tampak melemah Seharusnya kan habis Gelap terbitlah terang ya Habis penjajahan tadi Yang banyak dikulas oleh Prof. Arjana tadi ya, Habis penjajahan ya Kemerdekaan, kebebasan nah, Memaknai kemerdekaan dan kebebasan Di dalam alam kemerdekaan Ini juga harus selalu Disebarluaskan agar supaya diketahui bahwa uh, si Pancasila itu merupakan sebuah perjanjian bersama untuk dapat memayungi atau membari platform untuk uh, relasi multikultural yang kita miliki itu jadi ya <tuh> cukup apa, uh, mendapat perhatian lah kemudian juga hasil yang lain 67 sampai 78 yang tahu adanya 4 pilar negara ya jadi ya hampir separuh lebih itu pancasila nggak tahu NKRI undang-undang dasar 45 bineka tunggal ika jadi ya dalam tanda kutip negara gagal dalam upaya untuk membumikan Pancasila ini secara lebih konkret di masyarakat. Dan masyarakat tidak mampu menyebutkan bukti-pikir Pancasila sering kita lihat kan di media sosial itu Kok rakyat biasa ya bahkan anggota DPR saja juga sulit mengajarkan lima Pancasila itu nah, kalau sila-silanya Jo apa ya Bagaimana kehidupan sehari-hari bisa mengamalkan lalu bagaimana cara itu ya harus kita kembali kepada Pendidikan Sejak di TK ya, Atau di rumah tangga ya. so, Satu Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Dua kemanusiaan yang adil dan berada Tiga persatuan Indonesia Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Jaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Itu harus menjadi apa? Pembimbing Yang ada di depan itu karena ini uh, merupakan satu kesepakatan bersama secara nasional. Ya, pendidikan yang selama ini bagaimana? Tidak begitu. Ya, karena ada konsep-konsep baru yang melindas atau meninggalkan uh, apa prinsip-prinsip uh, uh, kehidupan sosial yang Pancasila S itu rasanya kan habis gelap terbitlah terang dan ada kegelapan yang tidak habis-habisnya kan, itu. Jadi semoga kita perlu juga harus apa namanya merefleksikan dan mereaktualisasi Pancasila itu sebagai falsafah, karena falsafah hidup itu mendasari seluruh tingkah laku perilaku ya. Terutama pada aspek integritas, kalau kita lihat mengapa itu luntur karena kita ya diserang dari berbagai uh, tempat atau kita itu sedang dalam posisi sekarang ini adalah inundasiong dalam formasiong. Inundasiong itu kebanjiran banjir bandang informasi. Ya, tiap hari kita menerima informasi-informasi liar yang begitu tak terbilang jumlahnya dibandingkan dengan kita menerima informasi tentang Pancasila kalau kita lihat masa di apa, e, whatsapp kita itu, satu hari saya menerima lebih dari 300 kartan dan foto misalnya jadi tidak ada satupun yang e, mem-forward ya, tentang dan kita melihat juga kalau kita kembali kepada ajaran uh, diajar Dewan Taurat, uh, 300 itu kan ya para penguasa itu harus yang di depan itu memberi contoh. Tapi kita lihat juga kan tadi sudah saya sebutkan antara lain bahwa dalam praktek diplomas apa demokrasi ini, kemudian muncul kata-kata detraktor sif, oligarki, politik dinasti yang saya ceritakan itu, sehingga kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan ini ya jangan disalahkan kalau semakin rendah karena eh, praktek itu lebih bersifat hegemonik dan antikritik sementara eh, Pancasila memberikan suatu keluasan orang untuk melakukan kritik demi perbaikan tetapi ya namanya kekuasaan itu kalau antikritik kritik itu mana mana begitu karena eh, takut kalau tidak dapat dipertahankan kekuasaannya, Tetapi bahwa e, Orang mengkritik itu juga Harus dianggap sebagai Satu kontrol Yang bersifat e, Positif Next Ya sekarang begini Saya kira Yang terakhir Jadi kita itu mungkin terlalu Lelah ya pemberitaan atau informasi yang kita terima itu karena adanya hubungan eh, politik kenegaraan itu apa, berkembang sangat subur di kalangan masyarakat dan bahkan masyarakat eh, dilibatkan di dalam wacana atau diskursus antara eh, penguasa dengan oposisi sehingga lelah juga akhirnya, kalau kemudian masyarakat harus berpikir tentang hal-hal yang mungkin eh, ya bisa melibatkan dirinya tetapi kan itu tidak langsung sehingga ada dua apa, kubu yang begitu keras bertarung di dalam kubu kelompok kepentingan. Menganggap pemerintah itu otoriter, oligarki, antikritik, dan asing asingnya Juga pemerintah menganggap lawan politiknya sebagai oposisi, teroris, radikal, separatis, dan eksekutifis. Dan negara mengklaim bahwa perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku yang tidak pancasilais. Sementara wacana yang didengungkan oleh uh, kaum oposisi itu seperti anti oligarki otoriter itu juga bertentangan dengan Pancasila. Nah. Kemudian wacana yang berkembang di dalam uh, kenegaraan kita. Ya sesungguhnya sangat luar biasa ada revolusi mental kemudian ada lagi revolusi akal, itu kan sesuatu yang baik tapi yang terjadi kan bukan revolusi mental dan akhlabnya tetapi bertikai ya tentang hal-hal di luar itu bahkan terjadi banyak kasus bullying dan kekerasan di mana-mana nah melihat drama yang seperti itu lebih ngeri dibandingkan drama di dalam pertunjukan Provariana ya kalau pertunjukan itu orang-orang sudah tahu persis Gending-gending Pancasila selalu didengungkan ya Ayat-ayat uh, kitab suci uh, selalu disampaikan Para seniman saya kira uh, sangat paham tentang bagaimana Mengedukasi masyarakat agar supaya tidak terjadi uh, Konflik dan ketegangan Menjamin kerukunan, gotong royong itu memang sudah platform dari uh, seni pertunjukan uh, kita, termasuk juga karya-karya uh, yang kritis, yang mungkin mengingatkan kepada, terutama akan kritisnya ini kepada uh, penguasa, agar supaya uh, dapat berlaku seperti sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga harus berlaku, misalnya, uh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang harus dijelaskan ya makna keadilan yang seperti apakah yang yang dapat diberlakukan ini. Misalnya kalau e, membuat jalan ya keadilan sosial masyarakat ya semua orang boleh jalan. Tetapi itu kan tidak mungkin semua jalan yang kita buat orang lain boleh lewat. Ya. Hanya yang punya kendaraan kapus ya kalau kendaraannya di bawah 60 kecepatannya ya nggak boleh, uang itu kecepatannya harus 60 sampai 80. Nah, juga tidak boleh kendaraan yang tidak bermotor, bermotor pun kalau sepeda motor juga nggak boleh. Tapi itu adalah juga termasuk di dalam uh, prinsip keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ya, saya, saya kira itu saja yang ingin perlu saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu di dalam perspektif sosial budaya itu memberikan keteladanan dan panutan bagi masyarakat masyarakat sangat membutuhkan ya, keteladanan itu membutuhkan kejujuran membutuhkan apa namanya tadi santun jadi rumusnya asih, asah dan asuh jadi ya harus rela untuk mengasihi kemudian nasuh termasuk juga memberikan jalan keluar saya duduk di desa tiap hari petani berbicara tentang bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk dan apakah negara ataupun universitas membantu di dalam upaya melakukan penangkalan terhadap hama padi ya, seperti tikus dan warna mungkin ya perlu ada prodi baru itu di pertanian itu supaya ada prodi khusus untuk hama tanaman supaya bisa teratasi. Itu merupakan satu pengamalan Pancasila. Ya mengasuh mengasihi itu ya antara lain memberikan uh, suatu jalan keluar bagi masyarakat yang ya, masyarakat sekarang membeli pupuk bisa beli meskipun mahal tapi sudah dicari. Itu adalah suatu fakta-fakta di masyarakat kita mengapa kemudian Pancasila ini menjadi sesuatu yang dilupakan karena ada hal-hal yang yang mendesak bagi masyarakat yaitu bagaimana bertahan hidup. Bagaimana supaya besok bisa menafkahi keluarga dan bagaimana agar supaya uh, terhindar dari kemiskinan dan kelaparan. Terima kasih.